Senja tetap akan menanti kumandang merdu itu. Berkah bulan ini harus dipenuhi rasa syukur. Terima kasih untuk cobaan ibu pertiwi yang nyatanya penuh hikmah ini. Tadi, dipungkiri, ini menjadi berkah ilahi. Tak bertemu teman, kerabat, sahabat, dan saudara, tapi bersyukur tak bisa bertemu keluarga setiap hari. Tenang, ada saatnya kita akan kembali bersenda gurau dengan mereka, rindu. Tentu, sedih apalagi. Ingatlah, kita akan segera kembali untuk saling berbagi cukup rasa syukur. Kali ini masih bisa saling merangkul walaupun dipisahkan jarak. Demi aku, kamu, dan mereka, kita bersama tetap semangat menikmati bulan Ramadan di rumah aja. Dengan segenap hati, kami seluruh karyawan Ikram mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1441 Hijriah.